Wadidaw, wadidaw lihat teman di sini ada mobil balap warna kuning kita ambil ya wah keren kita masukkan ke wadah Wah wah wah, di sini ternyata ada mobil ambulan teman-teman. Wah, warna hijau. Keren sekali ya. Kita masukkan kuah ada. Wah ternyata di sini lebih banyak teman-teman banyak mainan ada helikopter ada mobil monster dan ada bus tayo teman-teman wah keren sekali oke teman-teman sebelum mainan ini kita masukkan ke wadah kalian jangan lupa pencet tombol subscribe ya teman-teman oke kita ambil yang mana dulu teman-teman Is, is, is. Di sini ada mobil polisi ya, teman-teman. Wah, warna putih. Mantul. Kita masukkan kuah, ada, teman. Lanjut yang mana? <tuh> yang ini ya. Wah, nyata ini sila nih teman-teman tapi nanti aku tidak bisa jalan-jalan bus warna kuning kita masukkan ke wadah ya Oke okay, berikutnya Wow wow lihat teman-teman di sini ada bus Rocky teman-teman Wah, wow, warna hijau keren. Wadidaw, wadidaw. Lihat, teman. Di sini ada si Tayo. Warna biru mantul. Masukkan ke wadah ya. Is, is, is di sini ada temannya si Tayo lagi teman-teman. Ini warna merah. Ini adalah si Gani. Si bus kecil pergi. Brum, brum, pergi bus gembira. Wah, keren sekali ya. Kita masukkan ke wadah teman. Is is is. Di sini ada mobil polisi lagi teman-teman Warna putih Masukkan ke wadah ya Oke okay. Lanjut yang mana Yang ini ya teman-teman Wah Ternyata ini adalah <tuk> Truk molen teman-teman Warna oranye keren kita masukkan ke wadah ya. is is is Di sini banyak hewan teman teman ini hewan apa oh ini adalah kuda zebra teman teman warna putih hitam wih Mantul Kita masukkan ada ya Lanjut yang mana Yang ini ya teman-teman wadidaw, wadidaw Ternyata ini adalah Zebra teman-teman Si leher panjang Warna kuning Dia makanya adalah rumput Oke, kita masukkan ke wadah. Lanjut yang mana? Yang ini ya. Wah wah wah. Ternyata ini macan tutul, teman-teman. Wih, menyeramkan. Masukkan ke ya. Lanjut yang mana? Yang ini ya? Wadidaw, wadidaw Di sini ada harimau Sumatera Wah, seram sekali ya? Kita masukkan ke wadah Is, is, is Lihat teman, di sini ada badak, bersulah dua. Wih, gemuk sekali ya teman-teman. Mantul, kita masukkan ke wadah ya. Lanjut yang mana? Yang ini ya. Wadidaw, wadidaw. Ini adalah wheel teman-teman. Untuk mengangkut tanah. Warna orange, keren sekali. Termasukkan kuadah ya. Lanjut yang mana? Yang ini ya teman-teman. Wih, ternyata ini adalah mobil monster teman-teman tinggi sekali ya rodanya besar sekali ini warna oranye mantul masukkan ke wadah lanjut yang mana yang ini ya wadidaw wadidaw di sini ternyata ada helikopter teman-teman warna merah <tuh> mantul kita masukkan ke wadah ya lanjut yang mana? yang ini ya. is is is. ini adalah motor cross teman-teman. wah mantul. kita masukkan kuah ada ya. wadidaw wadidaw. di sini ada mobil pemadam kebakaran teman-teman pantang pulang sebelum padam warna merah Keren, kita masukkan ke wadah ya. Wadidaw, lihat teman Di sini ada kereta Thomas. Wah, warna biru. Mantul. Masukkan ke wadah ya lanjut yang mana teman-teman is is is disini ada beko eksafator teman-teman untuk menggali tanah wah keren warna biru masukkan ke wadah ya Wadidaw, wadidaw Disini ada truk towing teman-teman Mengangkut banyak mobil Di sini ada mobil pemadam kebakaran ya teman-teman Wih, panjang sekali Masukkan ke wadah ya lanjut yang mana Wah ini yang terakhir teman-teman ini adalah selender wah warna hijau keren ya kita masukkan ke wadah Oke teman-teman jadi wadah kita sudah penuh dengan mainan, kalian jangan lupa subscribe ya, pencet tombol merah yang ada di bawah, agar besok kita bikin video mainan lagi ya teman-teman. Oke, okay. okay, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.